Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Wa min Arsalahu bilhuda wa kullihi walau karihal man wa sahbihi wa man fi billahi إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولكومك وسوف تسألون وقال ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعكلون وقال والذين يمسكون بكتاب الله فَإِنَّ اللَّهَ لَيُذِيُوا عَجْرُ الْمُحْسِنِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لا الْمُسْلِحِينَ Quran Para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin Rahimahkumullah Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pengajian ini atas permintaan daripada pengurus masjid at taqwa ini bahwa kami diminta untuk memberikan khutbah Jum'ah di sini dan pengajian malam harinya setiap bulan sekali dan pada prinsipnya kami dapat menyetujui yaitu kami sanggupkan pada setiap hari Jumat keempat setiap bulan Masehi. Jumat keempat setiap bulan Masehi yang kami mulai pada bulan Oktober ini. Jadi ini hari ini adalah Jumat keempat bulan Oktober. <tuh> Kemudian selanjutnya adalah Jumat keempat November dan selanjutnya. Insyaallah kalau tidak ada halangan pada kesempatan pengajian pada malam hari ini tadi telah sengaja saya bacakan tiga buah ayat kalau saya pinjam Al-Quran Al-Quran biasa aja. telah sengaja saya bacakan tiga buah ayat yang masing-masing tercantum dalam surat Az-Zukhruf Ayat 44 kalau tidak salah ya. Surat Az-Zukhruf ayat 44 Dan Surat Al-Furqan ayat 10 Dan surat Al-A'raf ayat 170 Ya mungkin kalau keliru satu ayat kira 170 atau 171 begitu Itulah ayat-ayat yang akan menjadi antara lain menjadi landasan daripada pembicaraan kita pada malam hari ini. Pembicaraan kita pada malam hari ini akan berkisar tentang Sunanullahi fi'iqamatil haq Sunanullahi fi'iqamatil haq Ai fi islam Al-Haq wal-Islam Yaitu Hukum sebab akibat Atau hukum kosalitas Di dalam menegakkan Al-Haq Di dalam menegakkan Al-Islam Jadi untuk menegakkan Islam Itu kita harus melakukan Sebab-sebab Yang benar Dimana kalau sebab-sebab yang benar itu kita lakukan, kita akan menemui akibat-akibat yang benar pula. Sebab kalau saya melihat di kalangan umat Islam, di semua golongan-golongan yang ada di Indonesia ini, saya masih melihat adanya semangat perjuangan di kalangan umat Islam, tetapi... Jalan yang ditempuh yang kadang-kadang masih belum benar. Sehingga karena sebab-sebab yang ditempuh itu belum lurus, belum benar, maka akibat-akibatnya pun juga tidak benar. Sebab untuk melakukan sesuatu itu kita harus mengikuti apa yang disebut sunnatullah undang-undang pasti yang telah diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada setiap kesatuan daripada alam ini atau pada setiap gerak daripada alam ini kalau kita tidak mengikuti sunatullah tidak akan sampai, misalnya saya ingin agar supaya di dalam bertani saya berhasil kita harus mengetahui sunnatullah tentang pertanian atau ilmu teknologi pertanian Atau ilmu yang berkaitan dengan masalah-masalah tanah, masalah-masalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, dan lingkungan Kita harus mengetahui hukum-hukum Itu dengan pasti sehingga keberhasilan dapat di diandalkan Mempelajari itu disebut mempelajari sunnatullah Mempelajari hukum sebab akibat yang telah diletakkan oleh Allah secara pasti Kalau kita tidak mempelajari hukum-hukum itu Tidak akan sampai kita kepada keberhasilan Atau dalam kata lain kita berjalan ngawur ya. Asal saja pokoknya yang penting niat Katanya begitu ya niat enggak cukup niat baik tapi jalannya enggak bener enggak akan sampai muhlisina lahudin ya, lahudin adalah lahudin bahwa sistem itu yang meletakkan Allah dan kita harus ikut kepada sistem yang diletakkan oleh Allah adin ad atau sistem ya, sistem hidup set so, kata kata adin ad ini enggak bisa diartikan dengan kata-kata religion atau agama atau tidak bisa adin itu ya paling kurang kita terjemahkan the system of life atau sistem kehidupan sistem kehidupan ya. yang menyangkut segala segi segala aspek daripada kehidupan kita dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, dari hubungan antar manusia sampai kepada hubungan antar negara. Demikianlah -din, ya. jadi La'ud-Din. yang berhak meletakkan sistem yang benar itu hanya Allah subhanahu Wa Ta'ala saja. kita harus tunduk kepada sistem itu, atau kalau tidak kita akan digilas oleh sistem itu. Kalau kita menyalahi sistem itu kita akan tidak akan sampai kepada tujuan kita. Masalah kita ingin supaya salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya. Yuk ya, kita sudah niat, kita sudah bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan salat tetapi kita tidak tahu sistem salat yang benar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi shallu kamara ya salat kita tidak akan sampai kepada tujuan ya, tidak akan sampai kepada tujuan jadi semuanya itu harus melalui ilmu sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi Barang siapa menghendaki keberhasilan di dunia maka jalannya ilmu Barang siapa menghendaki keberhasilan di akhirat jalannya ilmu Barang siapa menghendaki keberhasilan di keduanya di dunia dan akhirat ilmu juga jalannya <tik> Siapa yang beramal tanpa ilmu amalnya akan ditolak tidak akan diterima jadi semuanya itu ilmu. Tidak bisa kita acak-acakan asal saja. Tidak cukup hanya dengan keinginan saja. Ya, Memang keinginan atau kemauan yang keras di satu modal, kemudian yang kedua harus disertai dengan ilmu yang kuat juga. Disitulah yang bisa mengalahkan dua sifat manusia yang akan menjerumuskan dirinya, yaitu zoluman jahula. Ya. Manusia itu bersifat zolum, bersifat jahul, untuk melawan volume itu dia harus dengan kemauan yang keras untuk melawan jahul itu dengan ilmu yang kuat jadi saya kembali kepada pokok soal yaitu pengajian kita pada malam hari ini akan berkisar kepada sunanul wahi fi sunanullahi fiikomatil islam bagaimana hukum sebab-akibat yang harus kita tempuh agar supaya kita ini bisa menegakkan islam Bahwa keinginan saja tidak cukup keinginan buktinya banyak sekarang yang ingin semua setiap organisasi islam katanya hendak memperjuangkan islam tetapi karena tidak mengikuti sunatullah itu tidak sampai-sampai ya, malah mundur sekarang ini Islam ini mundur, saudara-saudara sekalian. Di bidang politik nggak menguasai, di bidang ekonomi, wallahualam, wa ya. di bidang kebudayaan porak poranda, ya, serba dikuasai semuanya. Karena ya ngawur masalahnya, ya paling kurang belum mendekati sistem yang benar. Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama berdasarkan Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang untuk memperjuangkan Islam itu perlu kita mempelajari hukum-hukum sebab akibatnya. Jadi kalau ada pertanyaan yang dihadapkan kepada kita, inginkah kita mengembalikan Islam dalam keadaan yang tidak berwibawa atau belum berwibawa? menjadi Islam yang berwibawa kembali maka jawabnya tentu kita ingin ingin mengembalikan kewibawaan Islam itu kalau masih ada hiroh saja di dalam diri kita masih ada rasa kecemburuan yang benar di dalam hati kita ini mesti jawabannya kita ingin menegakkan Islam kembali supaya Islam itu menjadi sesuatu yang berwibawa supaya Islam itu menjadi kalimatullah ana ulian ya. menjadi kalimat yang tinggi ya. sebagaimana kata Ubadah ibn Somit di hadapan Mekokis fa inna khurujana li mulaqoti adain aadina laisa lidunya nusibha walakin lija li kalimatillahi kalimatillah hiya bahwa keluarnya kami dari kota Madinah menghadapi lawan demi lawan sampai di pintu gerbang Mesir ini bukan untuk mencari keduniaan tetapi semata-mata untuk menjadikan kalimatullah itu kalimat yang di atas sehingga tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menghina kalimat Allah kecuali dia bisa kita tenggelamkan kepalanya ke lumpur Itulah tujuan kita Kalau kita ingin mengembalikan kewibawaan Islam itu kembali dari keadaan yang tidak berwibawa Kita harus mengikuti hukum sebab-sebab yang benar Ternyata setelah diselidiki saudara-saudara sekalian tidak banyak ternyata Hanya ada tiga yang harus dilakukan bagi siapa saja yang ingin mengembalikan kewibawaan Islam dari suatu keadaan tidak berwibawa lagi, menjadi berwibawa, itu umat Islam harus melakukan tiga hal hanya. Hanya tiga. Satu, Ashabatu alal Islam wal bihi. Satu ashabat alal Islam wal episomu, satu te tetap teguh melaksanakan Islam, tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja, tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja, yang kedua. Harus ada keberanian, anjakuna lahumushajaah. Harus ada tidak pada diri mereka ada keberanian untuk berterus terang menerangkan al-Islam itu di mana saja dan kapan saja tanpa rasa takut dan pengecut. Itu yang kedua. Jadi satu. Tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja, sehingga tidak pernah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tetapi dia selalu mempengaruhi situasi dan kondisi. Jadi, tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Yang kedua adalah berani berterus terang menerangkan Islam itu di mana saja dan kapan saja tanpa rasa ketakut dan pengecut. Kemudian yang ketiga harus ada persiapan mental, persiapan di dalam mempersiapkan diri saja belum tentu ketemu. Harus ada persiapan mental untuk berani menanggung risiko beban daripada pelaksanaan dua macam itu tadi. Bahwa orang yang berani melaksanakan Islam di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi situasi. Dan orang yang berani berterus terang menerangkan Islam di mana saja dan kapan saja tanpa dipengaruhi situasi dan kondisi. Pasti di dalam perjalanan ini, kada ada kemungkinan akan menemui risiko-risiko. Harus berani dengan penuh ketabahan, kesabaran, dan menyediakan pengorbanan sebanyak enam macam. 1. nyawa dua harta tiga tenaga 4. waktu 5. keringat 6. air mata 6 ini harus disediakan saja secara mental dan belum tentu kalau sewaktu-waktu diminta, diberikan begitu saja. Kalau sewaktu-waktu diminta, diberikan. Ternyata setelah diselidiki oleh para ulama, tiga ini yang harus ada. Kalau tiga syarat ini tidak ada, tidak mungkin Islam itu akan kembali menjadi wibawa lagi. Nonsense sudah. Saudara-saudara sekalian, baiklah saya terangkan satu persatu. Yang pertama, yaitu tetap teguh menetapi ajaran Islam di mana saja dan kapan saja. Orang yang benar-benar konsekuen melaksanakan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah di mana saja tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Bahkan mungkin dia bisa mempengaruhi situasi dan kondisi. Orang yang demikian ini derajatnya akan meningkat dari hari ke hari. Sebagaimana Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang saya bacakan di muka tadi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keterangan seperti ini: Fa imma nazarban nabika, fa inna minhum muntakimun, au nuriyan nakaladi waatnahum, fa inna alaihim muktadirun. Faltams, ilaika mustaqim, wa innahu wasaufatus maka apabila kami matikan lebih dahulu kamu Muhammad kami wafatkan kamu dulu kami hilangkan nyawa kamu lebih dulu Muhammad maka sungguh musuh-musuhmu tetap akan kami balas jadi apakah kamu masih hidup apakah kamu sudah mati ya, itu persoalan kami membalas musuh-musuh kamu itu musuh-musuh ya. kamu itu tetap akan kami adakan suatu pembalasan yang setinggal akan kami hukum mereka itu pasti tidak bisa tidak atau kami perlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, maka kami pun kuasa memperlihatkan yang semacam itu. Ya. Atau kami hancurkan mereka itu di dikala kamu masih hidup, kami pun juga kuasa. Tapi itu bukan persoalanmu sedikitpun Nabi Muhammad. Bukan persoalanmu, itu persoalan kami 100%. Kamu jangan ikut-ikut. ya. Apakah kami menentukan kemenangan di mana kamu masih hidup? Apakah kami menentukan kemenangan sesudah kamu mati? Itu bukan persoalan manusia, itu persoalan Allah Subhanahu wa Oleh karena itu, pejuang-pejuang kebenaran, pejuang-pejuang Islam yang sejati itu tidak mengharapkan kemenangan di dunia ini, ya. Tidak harus dia melihat kemenangan, tidak. So, kalau itu yang menjadi orientasi dan tujuannya di jalan dia nanti akan putus asa ya akan putus asa saya oh, ini sudah berjuang 30 tahun kok Islam tidak pernah menang-menang ya. akhirnya menyesuaikan diri oleh karena itu supaya menang saya harus menyesuaikan diri menerima asas tunggal begitu, ya. Lah akhirnya berantakan malah ya. Bukan Islam yang ketemu, tapi ketemu filsafat. Wadah asas tunggal bagi kita itu hanya Al-Quran, hanya Islam saja. Itu karena karena harus melihat kemenangan itu tadi. Wah, saya harus menang katanya begitu. akhirnya berantakan, saudara-saudara sekalian jadi tidak kalau dalam bahasa jawanya yang paling tepat itu ora kudu menangi menangi ya, itu kalau coro jawanya begitu, ora kudu menangi menangi, ya, gitu. tidak harus mengalami kemenangan itu harus melihat kemenangan itu ya. tapi itu urusan Allah bukan urusan manusia ya. Allah hanya berjanji berau, siapa benar-benar Pasti dia akan memberikan jalan intan surullah yang surpuk. Waiyusabbit Apakah janji itu dipandang daripada seorang pejuang secara individu. Aku masih hidup atau aku sudah mati. Itu persoalan. Bukan persoalan manusia. Persoalan manusia. Maka te pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepada pegang teguhlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad sungguh engkau berada di jalan yang lurus jadi tugas kita itu hanya berpegang teguh dengan wahyu yang diwahyukan oleh Allah dimana saja dan kapan saja kalau dalam istilah asingnya konsisten tetap teguh walaupun situasi kondisi berubah se seribu kali sehari dia tetap tetap, Mustaqim Tidak berubah karena situasi dan kondisi Tidak Tetap Wa innahu ladhikrun laka Bahwa berpegang teguh dengan wahyu itu Merupakan suatu sebutan kehormatan bagimu zikrun itu di sini artinya apa namanya sebutan kehormatan kemuliaan bahwa orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an itu pasti akan mendapatkan kemuliaan pasti itu tidak bisa tidak itu janji Allah. wali mika dan itu merupakan sebutan kehormatan bagimu dan bagi kaummu. Wasaufatus alun dan untuk itu nanti kamu akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala apa selama kamu di dunia dahulu berpegang teguh kepada Al-Quran atau tidak tapi saudara-saudara sekalian kita ini sudah kebacut sejak tahun 1945 sampai sekarang orang tua kita ini kebanyakan mengarahkan anaknya sekolah kepada sekolah umum saja ya. sehingga mereka memahami bermacam-macam ilmu Segala kitab mereka bisa membacanya, hanya satu yang mereka tidak memahami. Al-Quran. Ya, waqal Rasulu ya kaum inna ya Rasulu ya Rabbi inna Dan berkatalah Rasul, wahai Tuhanku, kaumku sudah menjadikan Al-Quran ini barang yang tidak diacuhkan lagi mereka kalau mempelajari bahasa Inggris bukan main tekunnya karena di belakang bahasa Inggris itu ada duitnya kalau mempelajari bahasa Jerman bukan main tekunnya karena di belakang bahasa Jerman itu ada pulusnya kalau mempelajari semua bahasa mereka bukan main tapi mempelajari bahasa Arab aneh, kalau ada orang mempelajari bahasa Arab itu justru malah dituduh sekarang Arabisme Kenapa orang yang mempelajari bahasa Inggris tidak dikatakan Inggrisisme? Apa karena bangsa Arab penjajah dan bangsa Inggris itu orang yang paling baik di dunia? Apa bukan malah sebaliknya? Justru bangsa Inggris itu yang imperialis. Dan bangsa Arab itu menjadi bangsa yang pembebas di dunia ini pada waktu itu. Dengan Islam tapi, bil-Islam dengan Islam. Kalau mereka tidak kembali kepada Islam, akhirnya juga akan sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Aneh, saudara-saudara sekalian. Anehnya itu di lingkungan kita. Ya. Di lingkungan kita sendiri. Wah, wow, mereka kalau berbahasa Inggris, bangganya bukan main. Lugatul Arabia, Lugatul Islam, Lugatul Quran, Lugatul Hadis, Luhut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya Islam, bahasanya Alquran, bahasanya Hadis, dan bahasanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anah asohu, anah asohu manatakubidzat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada aku adalah orang yang paling fasih untuk berbahasa Arab. Kenapa? Karena beliau ini dididik oleh keluarga Sa'adiyah, keluarga Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad itu pemenang daripada Al Mu'allafatus Sab'ah. Suku Arab yang paling fasih berbahasa itu Bani Sa'ad situlah saudara-saudara sekalian pendidikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabi kita Muhammad s.a.w disusui oleh halimah as-sa'diyat dari mulai kecil sampai umur lima tahun dipelihara di rumahnya keluarga Bani Sa'ad adalah suku Arab yang paling fasih berbahasa pemenang daripada sastra yang tujuh pemenang tujuh lembarnya itu digantungkan di dalam Ka'bah yang terkenan dengan al-mu'al-laqatul sabah itu itu pemenangnya Bani Saad. Disebabnya, maka di hari tua beliau mengatakan, Ada Bani Robbi tak Aku telah dididik oleh Allah dengan sebaik-baiknya pendidikan. Nah, antara lain pendidikan bahasa. Kita sudah bangga dengan yang lain-lain, ya. Tapi sudah tidak bangga dengan Islam. Karena apa? memang pinter itu orang-orang orientalis itu orang-orang Barat itu ya orang-orang Barat tuh mendidik ahli-ahli ketimuran yang dinamakan kaum orientalisten ya mereka tuh mendidik untuk menyelidiki apa kekuatannya bangsa timur ini setiap bijajah mesti mereka selalu beruntak terus ya. telah diselidik-selidik selidik selidik, selidik selidik selidik ternyata yang paling berbahaya itu adalah iman Islam jadi selama di salah satu kampung atau di satu desa, di satu negeri di mana dijajah oleh mereka, ya masih ada iman Islam di situ, penjajahan mereka selamanya tidak bisa aman. Sehingga Tuan Gladstone Perdana Menteri Inggris itu pernah pidato di hadapan Parlemen Inggris pada waktu itu sambil memegang-megang Quran begini. Eh, hey, saudara-saudara anggota Parlemen katanya, selama bangsa Mesir masih berpegang kepada kitab ini. Saudara-saudara tidak akan bisa aman menginjakkan kaki penjajahan saudara-saudara di negeri Mesir itu. Kalau saudara ingin aman menjajah negeri Mesir itu, saudara harus pertama kali berusaha memisahkan bangsa itu dari kitab ini. Kalau mereka belum berpisah dari kitab ini, tidak akan aman penjajahan kamu. Itu pengakuan dari Perdana Menteri Inggris sendiri, Tuan Gladstone namanya. Quran Akhirnya Diselidik-selidik-selidik Bagaimana cara caranya Memisahkan orang-orang Islam Itu dari kitabnya pertama kali Dipisahkan dari bahasanya ya. Jawa sekarang ini umpamanya Saya beri contoh di Indonesia Di Indonesia ini penduduknya 90% beragama Islam Tapi lihat saja pendidikan umum بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب